Oke guys ya. Ketemu lagi. Aduh, guys. Ketemu lagi dan kembali lagi bersama saya yaitu di channel Epen Slot ya guys ya. Tentunya kita amen di mana? Yaitu di ya, 138. Kita bermain dengan modal receh ya guys ya. Bermain dengan modal receh Yang yaitu kita bermain Tak lupa kita Di of olipus Ya guys ya. Buat kalian semua yang belum pada nyocol Nyocol langsung guys Langsung saja nyocol Di rupiah 138 Kenapa harus di rupiah 138 Karena rupiah 138 Tidak pernah ingkar janji Seperti doi guys yang selalu ingkar janji gitu uh, Lah gitulah. Pokoknya Gue tahu Rupiah 138 ini dari dari emang ya dari sosial media. Kok ya. oh, yang di ini kok orang kok tiap hari ada withdraw, withdraw, withdraw. Dan ternyata Gue udah berapa lama ya main di Rupiah 138. Tiap hari lah gue tiap hari gua dikasih uang jajan dengan bermodalkan receh ini kalian tengok ya bermodalkan receh ini cok, aduh, sebentar guys, sebentar guys, anik ah, cok gua cok tinggal 10.000 ribu uang gua, mana ah, ini tinggal 10.000 ribu tiba-tiba, yang suka mengaget-ngagetkan ya nih guys ya, hanya di rupiah oh. satu juta, bu, mahkotanya pecah tapi sayang ada sketernya ya guys ya. Tayang sekali ada skaternya Tayang sekali sayang seribu tayang Oke okay. Oh tuh cuman konek satu aja ya Cuman konek satu aja Cuman konek satu aja Ya kita lanjut lagi Bernobrol <laughs> Bercerita-cerita ya guys ya ini saya mau mau ke mana ya gua mau ke tempat tongkrongan sih Kemarin sebelum gua berangkat sebelum gua mandi gua mau nyocol dulu guys harus ya kan karena ya siapa tahu siapa tahu ya guys ya dikasih kemenangan dan satu lagi buat kalian yang umum uh, uh, naik lagi ya, 21 buat kalian yang mau nyocol jangan memakai uang dapur ya guys ya karena Vita tidur keluar kalian memakai uang dana kenakalan ya kayak biasa seperti ya, biasa info kenakalan masih nah dana kenakalan masih ayolah lah naik, naik naik naik lah naik lah naik lah naik lah naik lah naik lah naik lah wah wow. Depo kecil-kecil aja, enggak kalau main kita nggak usah ngejar. Ini ya apa namanya? Uh, Maxwin, ya jangan ngejar Maxwinnya, jangan ngejar Maxwinnya. Cukup kita udah JP aja kita udah pergi coy. Karena kalau udah JP dan dikasih JP-JP, jauh. JP, ya. Tak lupanya saya mengingatkan saya dari tadi tak ngomong soal ini. Ya, tak lupa saya mengingatkan Jangan lupa bantu saya agar selalu semangat membuat video tiap hari Dengan cara apa? Cukup kalian klik tombol like, share, dan subscribe Udah seperti itu aja Dan tak lupanya lagi sama tombol loncengnya ya guys ya Dan jangan lupa komen-komen di bawah Buat kalian yang mau request pola-pola Dan request bermain di tempat mana ya guys ya nanti akan saya cobain satu-satu dari komen-komen kalian ya guys ya jangan lupa tombol notifikasi tadi saya uh naik lagi 82 ribu emang gak ada obat ini rupiah 138 coy coy wah wah uh, gak ada obat lagi nih cok. modal receh ya guys ya modal receh apa ada usnya? tak nah, paksa-paksa. oh kurang satu tobat tadi jadi. udah di ujung kan neternya. ujung malah nggak mau kena. jangan lupa ngopi guys ngopi karena tak seindah tak se nah lu mah kotanya pecah lagi cok jangan lupa ngerokok dan ngopi ya guys buat kalian yang nggak ngerokok dan nggak ngopi silakan nyusu saja nyusu ya guys ya nyusu bukan yang lainnya ya tadi ini gimana guys di withdraw atau enggak ya guys ya karena menurut saya ya udah JP sih ini ya meskipun receh tapi kan ya lihat aja tadi modal gua berapa tapi gua ya lanjut dulu ah gua ma mau mandi mager coy mau mandi mager coy siapa tahu ya kan ya kalau rungkat ya udahlah namanya juga gambling ya kan gambling ya kan ya udahlah kita lihat aja nah oke okay. sama wah oh, oh. Kasih di luar-luar, boh, kuning atau ungu. Asem-asem. padahal ungunya kurang dua. Itu gelasnya kurang satu ya guys ya. Bangkai si Usman. Eh, bangkai Usman Ayo paksa. Oh. dan ternyata dikasih free spin oleh Usman ya guys ya. Kita tengok, oh, kali-kaliannya udah 9, beh, oh, kali-kaliannya udah berapa nih, cok? Udah 13 ya, guys, ya, semoga ini bukan angka sial ya, guys, ya, bah, oh. kuning. Oh, kuning, kuning, kuning, kuning, merah, merah. merahnya dulu, oke, okay. hijau, oke, okay. petir, oh, babila, Usman. Ah. Gak ada lu petirnya, bikin gue lemes, co. Wah. Wah. Apa? Ah. Hmm. Untungnya ya guys ya. gua tadi padahal mau withdraw ya kan. hmm, Apakah dikasih tambahan scatter? Oh gak mau. kabar perkalian udah 18 ya guys ya. Masih ada 7 spin. Sabar co, gelasnya kurang satu tadi bangkai. Aduh, kok ditol guys. Tuh, ditol guys. Ya elah. Ya elah. Ya elah. Wah. Oh. Petir Usman. Aduh, tambahin lagi. Oh. udah guys. Meninggoy. Meninggoy. Petir lagi, Usman. Petir lagi. Oh, panjang, Cok. Gelasnya kurang satu, Cok. Oh, panjang ya, guys, ya. Detik-detik terakhir. Kita dikasih sensasional oleh Usman. Yaitu ratus ribu. Ngepet, ngepet. Thank you, guys. Sudah ya, guys, ya.